Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ngaos Ngaji Obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan bincang-bincang tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, agama, dan pendidikan. Pada sesi ini dan beberapa sesi yang lain. Akan dikhususkan pada tema besar tentang memperingati kelahiran Al Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kita mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang seluruhnya layak kita peringati. Mudah-mudahan dengan memperingati kelahiran beliau yang bulannya. Setelah tiba, kita termasuk orang-orang yang terkategori mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah dan Rasulnya juga mencintai kita semua. Sahabat-sahabat ngawas yang dirahmat oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala kenapa kita harus memperingati maulid Nabi? Bukankah Nabi tidak pernah melakukan hal ini? Pertama, yang harus kita renungkan adalah kata peringatan. Kalau kata peringatan ini kita renungkan, kita pikirkan, kita pelajari dengan seksama, dengan hati, lapang dada, maka saya berpikir tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa memperingati maulid nabi itu adalah sebuah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap orang yang melakukan kesesatan tempatnya di neraka kata peringatan apa sih artinya? peringatan berasal dari kata ingat Kemudian dikasih awalan pe dan an Artinya mengingat-ingat Itulah arti peringatan Yaitu melakukan sebuah aktivitas untuk mengingat-ingat Mengingat apa dan mengingat siapa? Tentu dalam peringatan maulid Nabi SAW adalah kita memperingati Kelahiran Nabi dan seluruh perjalanan Sang Nabi juga kita mengingat-ingat setiap peristiwa yang terkait dengan Nabi. Apapun yang menempel, yang dinisbatkan kepada sosok agung, An Nabi Wasallam, seluruhnya adalah agung dan layak untuk kita ingat-ingat atau peringati. Bukan hanya maulidnya saja, kita juga sangat pantas untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang lain, seperti peristiwa Perang Uhud, Perang Badar, Perang Hondak, peristiwa Futuh Mekah, peristiwa Haji Terakhir Nabi, dan seluruh peristiwa yang terkait dengan an Nabi Shallallahu 'alaihi wa Wasallam karena dalam keseluruhannya Nabi adalah usuh terbaik. Bagaimana kita bisa mencontoh an-nabi kalau kita tidak mengingat-ingatnya, tidak mengenalnya dengan lebih baik, tak kenal maka tak sayang dalam sebuah pepatah. Mengingat-ingat nabi akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Mengingat-ingat nabi akan menambah referensi kita bagaimana sosok an-nabi. Baik Beliau sebagai ayah bagi anak-anaknya Kakek bagi cucunya Sebagai tetangga, sebagai pemuda, sebagai anak-anak Sebagai pemimpin umat Sebagai orang yang juga berjualan Sebagai penggembala kambing Dan berbagai aktivitas Seluruhnya adalah contoh bagi Anda sebagai guru, beliau adalah guru yang terbaik. Bagi Anda sebagai pebisnis, beliau adalah sosok pebisnis terbaik. Sebagai pemimpin pemerintahan, beliau adalah contoh pemimpin yang terbaik. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai tetangga, sebagai sahabat, beliau adalah contoh yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari beliau karena beliau adalah al-insanul kamil. Sosok yang paling berhasil mengejawantahkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sedak, masih kecil, beliau diajak oleh pamannya Abu Talib untuk mengikuti perjalanan bisnis ke daerah Sam dan wilayah sekitarnya. An Nabi SAW yang masih kecil saat itu ikut bersama rombongan kafilah Quraisy Dan di tengah perjalanan, ketika kafilah ini ingin mencari tempat istirahat, beliau disambut oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Bukhara. Pendeta ini menyambut mereka memberi makan, memberi tempat tinggal, dan memberi semua kebutuhan yang mereka inginkan. Kenapa pendeta ini melakukan hal seperti itu yang juga ini mengherankan Kapilah termasuk pamannya Abu Thalib? Kenapa sedemikian welcome sedemikian besar sambutan mereka uh, pendeta ini kepada Kapilah itu? Maka kapilah itu, maka mereka pun bertanya kepada pendeta Bukhara apa sebenarnya yang terjadi <tuh> sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelum ke hari, kelahiran Nabi pendeta ini Menelusuri berbagai referensi terutama yang termaktub dalam Alkitab Tentang sosok Nabi terakhir Sifat-sifatnya bagaimana Fisiknya bagaimana Segala hal yang terkait dengan An-Nabi yang terakhir beliau pelajari Dan ketika rombongan ini dari jauh Menuju ke tempatnya ada peristiwa alam yang tidak biasa terjadi Pendeta Buhoro ini melihat ada awan di atas Yang terus mengikuti kafilah ini Sehingga kafilah ini tidak kepanasan Pendeta ini melihat setiap pohon Yang dilewati oleh An-Nabi Oleh rombongan ini ya Merunduk sujud Batu-batu, pasir-pasir, ranting-ranting Semuanya mengucapkan salam Kepada An-Nabi Al Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan ini adalah diantara ciri-ciri Nabi yang terakhir Yang termaktub dalam Alkitab Maka ketika rombongan ini Mau menuju tempat tinggalnya Pendeta Bohora memerintahkan orang-orangnya untuk menyediakan sambutan yang hangat, makanan yang terbaik. Akhirnya mereka disambut dengan sangat sukacita. Ketika mereka makan istirahat, pendeta Buhora itu memperhatikan satu persatu anggota kabilah itu. Namun pendeta ini tidak menemukan sosok yang dia cari. Lalu dia bertanya, siapakah pemimpin kafilah ini? Aku ingin berbicara dengannya. Berdirilah Abu Thalib dan men dan menghampirinya seraya bertanya, "Ada apa?" Pendeta Buhoro ini balik bertanya, "Adakah di antara kafilah ini yang masih tertinggal di luar, tidak bergabung di sini, beristirahat dan makan bersama? Kata Abu Thalib, ya ada, tapi dia seorang anak kecil. Dia sedang menunggu barang-barang dan unta-unta di luar sana. Sila tolong minta dia masuk. Dan bergabung bersama kita. Dia hanya anak kecil, nggak apa-apa. Dia nunggu di luar. Pendeta Buhoro ini terus meminta Abu Talib dan akhirnya Abu Talib memanggil An Nabi yang masih kecil saat itu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Lalu terjadilah perbincangan di antara Pendeta Buhoro dengan An Nabi. Pendeta Buhoro memperhatikan senti demi senti. Fisik Nabi, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi, setiap ucapan, dari jaw setiap jawaban dari ucap dari pertanyaan yang dia sampaikan. Maka Bukhara dengan menyajikan santapan, sambutan yang paling hangat, yang paling lezat makanan paling hebat, disajikan kepada An Nabi secara tersendiri. Sambil mengamati seluruh perilaku dan karakternya, akhirnya Pendeta Buhora itu menyimpulkan bahwa inilah sosok Nabi terakhir. Beliau percaya, artinya beliau beriman bahwa inilah nabi yang ditunggu-tunggu selama ini. Lalu, setelah sampai pada kesimpulan ini, beliau mendatangi Abu Thalib dan berbincang empat mata. Pada perbincangan itu, beliau menjelaskan agar segera An-Nabi sallallahu alaihi yang masih kecil itu untuk dipulangkan saja ke Makkah. Jangan sampai ikut ke Syam karena jika ada yang tahu tentang beliau, mereka akan membunuhnya. Abu Thalib bertanya, "Emang kenapa? Emang siapa anak ini?" Lalu pendeta ini menjelaskan tentang siapa sosok an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu pula Abu Talib memerintahkan salah satu kawanannya untuk pulang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngaut yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ketika pohon-pohon merunduk bersujud kepada An-Nabi Karena menghormati An-Nabi Ketika batu-batu ranting-ranting pasir-pasir Menyampaikan salam kepada Nabi Assalamu Alaika Ya Nabi Ya Allah Apakah kita lebih bakhil, lebih pelit dibanding Pohon-pohon dan ranting-ranting serta batu-batu dan pasir itu sehingga tidak mau mengucapkan assalam kepada Nabi. Tidak mau membacakan salawat saat namanya disebutkan dalam sebuah majelis dalam sebuah kesempatan. Orang yang paling pelit adalah orang yang berdiam mulutnya tidak mengucapkan salam atau salawat kepada Nabi saat namanya disebutkan. Malulah kita kepada ranting-ranting itu, kepada pohon, kepada batu-batu, dan pasir. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat Ngawas. Rohimakumullah dari peristiwa ini, pada saat An Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dilahirkan dalam tradisi Arab saat itu bayi yang sudah yang lahir diserahkan dicarikan ibu susuan jadi tidak disusui oleh ibu kandungnya dari sekian banyak para calon ibu susuan terpilihlah Halimah Saadiyah yang akan menyusui An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang sangat sederhana bahkan fisiknya nampak kurus dipilih untuk menjadi ibu susuan Nabi oleh Sayyidah Aminah Ibunda Ar-Rasul An-Nabi singkat cerita dibawa ke keluarga Halimah Sa'diyah keluarga ini adalah keluarga yang miskin bahkan daerah tempat tinggal Halimah Sa'diyah sebuah perkampungan yang cukup gersang Sapi-sapi, kambing-kambing, unta-unta, kurus-kurus. Tanaman layu-layu. Air sangat kering, sangat jarang. Tapi sejak An Nabi SAW datang ke kampung itu, kampung itu berubah menjadi sebuah kampung yang sangat subur. Air tersedia cukup banyak. Sapi-sapi, kambing-kambing, unta-unta, menjadi gemuk-gemuk. Susunya sangat banyak. Sehingga... An Nabi sallallahu alaihi tidak kekurangan asupan susu. Berbagai peristiwa, berbagai keajaiban terjadi di keluarga Halimah Sa'diyah dan ketika Halimah, istri suaminya dan anak-anaknya yaitu saudara sesuan Nabi menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka meyakini bahwa sosok bayi yang sedang mereka asuh ini bukanlah sembarangan orang. Karena itu Halimah Sa'diyah beserta suami dan saudara-saudara sesusuan Nabi amat sangat mencintai. Halimah Sa'diyah perhatiannya jauh lebih besar kepada Nabi dibanding anak-anaknya sendiri. Bahkan anak-anaknya betul-betul memperlakukan Nabi dengan sebaik-baik perlakuan. Sahabat-sahabat Ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa Halimah Sa'adiyah ini? Kapanpun, dimanapun nama Nabi disebut, itu akan memberikan keberkahan tersendiri. Pada tempat itu Jika sahabat-sahabat Ngaos Ingin rumahnya Ingin tempat usahanya ...ingin kampungnya, ingin negaranya... ...subur, makmur, penuh berkah... ...maka hadirkanlah Nabi di negara ini. Hadirkanlah Nabi di rumah-rumah kita... ...agar rumah kita, agar negara kita ini... ...menjadi benar-benar negara yang... ...baldatun batun warabun gafur... ...gemahrifah loh jinawi... ...penuh dengan berbagai keberkahan. Karena... Belajar dari peristiwa ahli ma'asadiyah, Nabi datang dan kedatangan Nabi selalu membawa keberkahan. Karena itu, seandainya tidak ada lagi waktu untuk berdoa, berlama-lama memajatkan setiap permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ucapkanlah salam dan salawat kepada An nabi Ucapkanlah sebagaimana kita bertemu dengan saudara muslim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi ya Allah, Wahai Rasulullah, Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh percayalah sahabat-sahabat ngawas, An-Nabi tidak akan diam. An-Nabi pasti menjawab salam kita. Karena beliau sendirilah yang mengatakan bahwa mengucapkan salam adalah sunnah hukumnya, sementara menjawab salam itu adalah wajib. Tidak mungkin sosok yang telah menyatakan menjawab salam adalah wajib, beliau tidak menjawab salam kita. Perhatikanlah, kata-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Al Nabi SAW mengatakan ketika seseorang mengucap salam, jawablah dengan salam yang lebih baik, yang lebih sempurna. Ketika Nabi SAW mengatakan wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, benar-benar sebuah doa yang bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan kita mewakili seluruh isi doa kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu SWT apa yang lebih kita butuhkan selain Assalam, keselamatan Ar-Rahmah, rahmat Allah dan uh, Al-Barokah, keberkahan ini yang mendoakan kita dalam bentuk jawaban salam Bukanlah sembarangan Tapi An-Nabi sendiri Yang setiap doanya Pasti akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya kita Sendiri memohon kepada Allah Memohon Assalam Memohon Ar-Rahmah Memohon Al-Baraqah dalam segala bentuknya Belum tentu doa itu diijabah Tapi ketika An-Nabi Mendoakannya untuk kita Allah subhanahu wa ta'ala Pasti menjawab Doa mengijabah permohonan kekasihnya Al-Habib Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah membaca uh, sholawat dan perbanyaklah ucapkan assalam kepada An nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Semoga peringatan-peringatan E, maulid dan peringatan-peringatan yang lainnya Dapat menambah kecintaan kita Kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam An-Nabi Sallallahu Alaihi, wa sallam. Al -Nabi, alaihi sallam, Bersabda Antaman ahbabta engkau Nanti di akhirat akan dikumpulkan Bersama orang yang engkau cintai Dan kita adalah Orang yang mengaku Sangat mencintai beliau Semoga beliau pun Mau menerima cinta kita Ufawwidu amri ilallah, muwafiq, ila tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.